Sebuah sumber mata air telah ditemukan di dekat makam anak Ridwan Kamil, Eril atau Emeril Khan Kanmuntas. Baru-baru ini, Ridwan Kamil mengunggah sebuah video di akun Instagramnya yang memperlihatkan keberadaan sumber mata air di dekat kompleks makam anaknya. Postingan ini diunggah oleh Ridwan Kamil melalui akun Instagram pribadinya pada hari Sabtu, 7 Januari 2023 pagi. Dalam postingannya, Ridwan Kamil menyebutkan bahwa telah ditemukan sumber mata air di dekat makam Ananda Ariel. Menurutnya, keajaiban berupa keberadaan mata air ini menjadi sebuah cerita baik yang melekat pada diri anaknya dari dulu hingga sekarang. Ridwan Kamil kemudian menyebutkan bahwa sumber mata air ini nantinya akan dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Adapun implementasi dari pemanfaatan tersebut bisa dalam bentuk saluran irigasi atau bahkan sebagai sumber air minum bagi warga sekitar. Berikut ini adalah caption yang dituliskan oleh Ridwan Kamil pada akun Instagramnya di unggahan tersebut. Ditemukan mata air di dekat makam Ananda Ariel. Masya Allah. Alhamdulillah. Begitu rupa cerita-cerita baik yang membersamaimu saat dulu maupun sekarang. Al-Fatihah Insya Allah air ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekitar baik irigasi maupun air minum warga. Selamat berakhir pekan untuk semua yang sedang mencari bahagia. Hanya dalam jangka waktu 3 jam sejak pertama kali diunggah, video tersebut sudah mendapatkan lebih dari 180 ribu ketukan suka. Hanya itu saja Orang-orang juga ikut meramaikan postingan video tersebut Dengan memberikan tanggapan mereka melalui kolom komentar Banyak orang yang bertanya-tanya tentang amalan yang Eril lakukan Hingga bisa memberikan kebaikan hingga akhir hayatnya Bahkan ketika sudah tidak ada di dunia ini Masya Allah, amalan apa yang beliau lakukan sewaktu hidup Hingga setelah wafat pun beliau masih memberikan manfaat untuk orang banyak Ujar Duce Anak, sebelas Masya Allah gak bisa berkata lagi tentang segala nilai kebaikan itu yang ditinggalkan almarhum, Eril Al-Fatihah Ananda Eril Semoga kelak anak saya bisa meniru segala nilai kebaikan yang almarhum tinggalkan Agar menjadi contoh setiap orang untuk selalu berbuat baik, tulis Dwi Karyanti Hanyutnya Eril Sebelumnya Merilkan Mumtaz, atau yang akrab dengan sapaan Eril, ditemukan meninggal dunia setelah hilang berminggu-minggu hanyut di Sungai Ar, band Swiss. Eril kemudian ditemukan oleh warga setempat bernama Geraldine Beldi di wilayah bendungan Tengahalde, yang berlokasi kurang lebih 5 km dari lokasi awal hanyutnya beliau. Setelah dibawa pulang ke Indonesia. Jenazah Eril kemudian dikebumikan di Islamic Center milik keluarga Ridwan Kamil di Cimong, Kabupaten Bandung. Ridwan Kamil memanfaatkannya untuk kebutuhan warga. Sebuah mata air muncul dekat makam anak Ridwan Kamil, almarhum Emril, kan muntas pada Sabtu 7 Januari 2023. Diketahui bahwa keluarnya mata air ini akan digunakan untuk kepentingan warga sekitar makam yang membutuhkan. Gubernur Jawa Barat ini pun berencana akan memanfaatkan air tersebut bahkan digunakan untuk irigasi atau untuk kebutuhan minum warga. Penemuan mata air di area makam anak Rituan Kamel tersebut menjadi fenomena tersendiri sejak berpulangnya mendiang Emeril Khan Mumtaz beberapa waktu lalu. Sebelumnya almarhum Emeril Khan meninggal dunia akibat tenggelam di salah satu sungai ternama di Swiss, Aara pada Maret 2022 silam. Dikutip ayojakarta.com dari postingan akun Instagram Ritwan Kamil, Gubernur Jawa Barat tersebut mengunggah video yang berisikan mata air di makam anak laki-lakinya itu. Menurut Ritwan Kamil, penemuan mata air di makam sang anak menjadi serangkaian cerita baik dari perjalanan hidup almarhum. Di dekat makam, ditemukan mata air Ananda Eril. Masya Allah. Alhamdulillah. Begitu rupa cerita-cerita baik yang membersamaimu saat dulu maupun sekarang, Al-Fatihah, tulisan Ridwan Kamil dalam postingannya. Sebelumnya, Ridwan Kamil sempat takjub di saat hari di mana almarhum Emerilkan muntas dimakamkan. Kala itu, Eril disambut bakraja dan ditangisi kepergiannya oleh ratusan, bahkan jutaan orang. Di mana Ridwan Kamil selaku ayah kandungnya tak pernah menyangka sebelumnya. Sosok kucing setia di makam Eril, Ridwan Kamil nitip pesan untuk jagain putra tercintanya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau yang kerap disapakan Emil diketahui baru saja berziarah ke makam anak sulungnya, yakni Emrilkan Mumtaz atau akrab disapa Eril. Melalui unggahan pribadinya, Ridwan Kamil terlihat mengunjungi makam Eril yang berlokasi di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tampak terlihat suasana asri dari makam Eril yang tertata rapi dengan taman yang indah dan pegunungan di sekitarnya. Namun ada satu hal yang menarik perhatiannya ketika ia mengunjungi makam Eril. Pasalnya, setiap kali datang ke makam Eril, Emil dibuat heran dengan kemunculan seekor kucing di makam tersebut. Sedang menuju makam Eril, setiap datang selalu ada kucingnya menunggu entah kucing siapa tapi dari dulu selalu ada. Halo Meong, apa kabar? Jagain Eril ya, kata Ridwan Kamil. Kemudian ia menunjukkan kucingnya menjadi penunggu setia makam Eril. Dia pun terang-terangan meminta si kucing untuk menjaga rumah peristirahatan putranya. Terlihat seekor kucing berwarna putih dengan dengan corak warna coklat dan juga orangnya sedang duduk terdiam di lokasi pemakaman Eril seolah-olah sedang berjaga di makam putra sulung pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya itu. Setiap mengunjungi makam almarhum Ananda Eril, Al-Fatihah Entah kenapa selalu muncul satu kucing yang bermukim di sana Pagi siang malam, kucing ini betah di sana walau tidak ada YG mengurusinya Tulis Ritwan Kamil di akun Ritwan Kamil yang dikutip Senin, 19 Desember 2022 Selanjutnya Ridwan pun kembali membagikan cerita tentang Eril yang disebutnya sangat menyayangi seekor kucing semasa hidupnya, bahkan Kang Emil mengatakan jika putra sulungnya itu mampu membuat Atalia Prarathia Sang Ibunda, yang sebelumnya takut pada seekor kucing, menjadi seorang yang memelihara dan menyayangi seekor kucing. Waktu hidupnya, Eril begitu menyayangi kucing. Sampai-sampai berhasil mengajari ibunya Ataliar yang takut kucing menjadi penyayang dan pemelihara kucing, apapun itu Semoga kita semua selalu mencintai makhluk-makhluk ciptaan Allah baik hewan maupun tumbuhan. Selain mencintai sesama manusia, jelasnya Terakhir, Ridwan Kamil pun menutup keterangan unggahannya ini dengan sebuah gombalan untuk sang istri tercinta, Atalia Praratya. Saya punya satu jenis kucing untuk bu Ataliar yaitu tipe kucing Tea Padamu. Selamat berakhir pekan. Cuma rindu Eril Jejakril, Pungkas Ritwan Kamil.